Selamat pagi, siang, sore, dan malam Untuk semua yang ada di uca begini ini <laughs> Kembali lagi bersama saya dengan Mas Il di Gini Channel Hari ini kita akan Bermain Resident Evil 3 Apakah kalian Sanggup menemani Mas Il Tari ya, setting dulu. <laughs> Alright. Mari kita mulai. Space confirm Custom has been added. Just the option to get Oke. Uh, oke. Okay. Woo, dia. Klasik Ape Star. Aduh, ini. Ini aja deh. Yeah. Carlos. Ah yang Hai Pasti kalian enggak mengenali kalau lagi ini. Sudahlah. Ini eh, belum ada belum mulai belum game. Udah right, guys. Let's start the new game. Aku di mana ya? Kanan kiri. Nah, nanti kita lihat aja ya. Kita sering. Dulu. Kita mulai dulu dengan hardcore. Hmm? Stronger enemies, ammunition, item more skill and he may behave more aggressively and attack much stronger inferno oh gila banyak banget saudara-saudara ini aja ya standard <laughs> raccoon city is an industrial metropolis the case number can be this <gasps> dapat di kanan ya guys. Kabar-kabar pandemi. bawah huh? Bahasa Jepang dong. Tapi ngomongnya nadanya lain. Ya, <laughs> gue milihnya soalnya saudara su saudara. Suaranya Jepang. Kenshin. Sejujurnya, <音声>そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです<音声> okay, jadi Nemesis itu kayaknya ya cartridge for bioware alright guys kita sudah bangun dari tertidur kita dia terus banget guys. ini Oke, mobil-mobilan lucu. berapa ya kodenya gue Agama pakai kode itu ke tinggal oh, itu Cute, that, pops. Hmm. Oke. Okay. Uh, what is this? What is this? umbrella e e e tutup jendelanya dulu ya guys suaranya dikencingin di sini sini oke kipas itu sama eh baru baru baru baru uh nice oh look at that cantik cantik banget eh, Mimisan no no no, no no no what the heck Eww. Oh shit. I'm turning. Aduh. Oh, oh no. My lovely. Yeah. Oh. Oh, aku tertidur. Lucu ya, Jepang ya, tiga hari lagi ada aku bisa tinggalkan kota ini uh, dan tidak hujan. Dan yang terbuka tadi, sebelah sana satu bersin. Om ya pun, apa itu anduk pampers ini bisa dibuka? di gelap amat. Hmm. benarkan Nomor 5 siapa? Nomor 6 siapa? Oke, guys. Kali mau baca di aja ya, good ada jump scare gak sih aduh, gua udah lama banget yang tiga itu yang zamannya di uh. aku telanjang kalau hmm. oh, tidak aku tidak pakai warna putih aku pakai warna biru oh cantik sekali mataku IP -ku? hidungku hidungku istanku mana September Halo ya, tunggu. Yap, itu kira-kira. Itu kira-kira. tunggu-tunggu, saya datang. Gua kata, gue. Hai, Saya, Saya, Saya, 何 what the heck。What the heck? What the heck? What the dia bahkan tidak menggunakan mata untuk melihat okay, what the heck what the hell is that thing ah! dari mana tuh dia lempar apa eh gua masuk ke mana are, you are you kidding me? are you kidding me? waduh no no no no no ditarik no. dong Oh. I have to get out of. here. Oke, kebakaran dulu What the? F Gila ini cewek robot atau orang? Kok benar. Oh, Mm. Mm. What the heck? What the heck? Napi lawa. Ya, yeah? di dong yang ketibanin nggak bisa <tuh> mundur lagi, hei, Berato. enggak ngeliat gua babak keluar ini, mau babak berapa lo setidaknya itu cowok mau memperhatikan gua hari oke okay? what the heck Wait, gua ditinggal lagi Ayo, lu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Gini, bread, bread. Masuk bread. Bread nah. ya, ya, ya, ya, ya, I'm sorry, beratuh tuh. Hidup, hidup, hidup. Oh, enggak. Tuh, ada berapa ya? Mati, teman. Gua, hey. eh, betapa mellow. Ayo, ayo, turunnya cuma 4 dari 17 Oke. Hey. Sei. garage. Oke, okay, Nah. <laughs> The place in here. What are you saying? What the heck? に nice ada bracket tp meh tinggal 3 tuh luruh gua pencet ah umpan belakang Mbak nggak kena ye ye ye eh lama kan gua lagi dikejar-kejar oh pencet r rooftop top harusin lusa dong what the heck di atas juga berarakan tempatnya Serius itu bakalan naik helikopter Baiklah Wow Taaap Mother father Hmm shit Menggir menggir Nyala nyala lagi go udah <sukur> dong ya dorer gua pata deh ini coba ini memang robot kali ya uh stop is bahkan dia enggak pakai sabuk pengaman dong Ayo oh, lo What you do next are you going to just run like eh a... Oh gelek keren Tent mundur-mundur gua mundur Mundur-mundur-mundur don from here ni bededa come ditangkap dong. Eh, ada lagi. Nih, <tik> Teman tiduran duduk doang. <tik> Guys, gimana guys nah, punya cewek kayak gitu, guys? Yes, pegang. Emang apa sih enggak boleh sombong amat? Ah, men of the tea school store ini, ini game game apa bukan? Ada kayak game yang udah kepunya dia. Combat masuk What? Game game zaman dulu ya? Iya. Yes. Bagus suara Jepang apa suara Inggris, guys? 俺はアンブレラのバイオハザード対策部隊。通称 UBC です。 making use of the map all hmm. hmm. oh eh <laughs> チテーネ。彼女は楽運ああ、UBCS うん。それ。10万 hmm. 人の市民の ya, kami Kami tidak bisa bisa Gila suara coba tte. Adik super cup dong bener dong. Gue. Emang di sini tuh nggak punya. Ini apa tadi di kotak kotak Tuh, kamu oh, ngapain sih? coba gue liat oh oh benerin tutup ya oh oke okay. oh, New location in downtown Brooklyn City. Very rat, very rat. So, Bro, robot survival humanity. Let's go. Astor Crunch. Big E. Let's go. Gagal dikasih emu dong In the street. Pew. Bravo. Wah, ini jajan di sini. Masih ada toko kelontong กล้นtong toko majalah deh Toko -koran. Right, let's go Jir, aku. Wow. Gun powder. Right. Nah. Gun powder. Green herb. Eh, green herb. Green herb. <laughs> Oke. Okay. Harus nyet ini. Oh, loh. Wow. Oke. Okay. Right. Examai. Standard grade dan pada combine two of these to create hand dan mo. gitu Boleh tarik bisa nggak sih? <gasps> bisa di combine di sini. Oh tidak bisa. mana power ini. Oke. Inventory, inventory, inventory E. Kita nah dulu guys hamed lebar, gua kisah guys, guys, guys, apa ini guys? Eh, increase guys, guys, guys, guys, guys, guys. guys, guys. guys, guys. guys, guys carry more to increase the effect ooh i need some crafting companion ooh hot dogger hot dogger Infinite, mob handgun, 16 shots Gila guys, gue punya infinite-infinite gini ya What the heck Good Good Kalau ada dua gini Gila sad ah, this guys <laughs> <laughs> Apakah kamu berpikir yang seperti aku pikirkan? Oke. Oh Gigi gitu. gila ini keren nih, guys. Keren nih, guys. Uh, let's go Kita bawa-bawa Senjata Bukankah kita pakai Gila Reload Unuman Simple lock monumen oh, ini tadi ada Guys ke jalan Guys to your Charlie doll and Bob Hmm. all right there mean cuma doang nyampe ya. di luar doang eh iya cuma di luar doang nyampe enggak ke dia ini dalam-dalam Ngambil apa kita guys? <tuh <tuh don't come near me get back mobil ini mencurigakan lu enggak tahu gue punya pisau berdarah pisau berapi tembak-tembak aja ya loh nggak bisa bis muat gak nih yang cibok oh gak muat kan oh udah save area lagi nih aku pakai itu kali. Ada di sini nih bidan cebok. Eh, telaka bro. Eh, ah, red diamond. Red jewel. nih pake okay. Samurai Edge Erika Freecoin apa tadi lu oh, curang banget <tis statual> apa itu? Mau dahsyat sekali ya guys. Jadi gue. Yus. Oh my. Giliran pada Lep, oh, shotgun. Tidak dulu. Dah meni. Halo masih utuh? punya apa itu guys? Kita bisa masuk lagi. Nah, ini buka kita pakai buat ini nih guys, buat nempel api. cut the chain shotgun cut the chain ooh shotgun. kan guys. Dia <laughs> mencari sih. High grade kan. Kombain. Oh no, shotgun. Unda. Ke mana kita? Iya ya. Jebol ga pintunya? Jebol guys Tidak tahu kode, bahkan my wife. Itu rahasia antara aku dan aku. Aku dan di mana sih guys woi turun eh turun ih eh, kok kayak ngerek someone eating Wow, disini nih. tambahin di sini. X combine. What no? No kan? Ya bisa. hahahaha <laughs> biar bisa dipakein iya oke, okay. oh ini jalur singkatnya buat ini ke atas hmm. gelap amat sih hmm. Ajir. Ini kalau ditambah tak itu jadi kayak buka puasa ya. Hmm. langsung di keluar di sini dong. Oke. Okay. Kenapa pakai eksamin segala? Eh. Uh, yes. Entar nongol si nomesis lagi. The Nemesis. Storms. sama ini. Oke, okay guys. Sampai sini dulu Resident Evil 3. Remake ya, guys ini. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Komennya apa? Terserah. Mas L, jangan pakai senjata yang unlimited dong. pupuk uh, pupu. <laughs> ya, yeah, yeah, yeah dan gue mau ngetes doang, kayak gimana nembaknya. Ini ada nih kalau mau sekalian infinite rocket launcher, giling. jadi en gue belum tahu cobain, ah. coba. NA. coba ena. Waduh, oke mekta, tuh sih. Wow, wow. Oh, uh, nggak pakai reload lagi. Pakai ding. Dipegang reload, tapi cool down cooling down eh keren kan nih guys uh, ini apakah ini akan mematikan lawan zombie eh lagi di episode berikutnya membuka pintu merah menggunakan -board. Eh dinebot board ini nih. bot cutter Bye bye. See you on the next chapter of Resident Evil 3. <laughs> bye bye. Oh, uh, betul gitu guys. Jangan jalan, guys. Keren-keren keren. -keren, -keren. <laughs>